Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in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 serta dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan untuk menalukan hati wanita idaman anda Namun sebelum lanjut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 Mendapatkan orang yang selama ini Anda inginkan dan Anda imitkan untuk dijadikan sebagai pendamping hidup Tidak ada salahnya jika Anda mengamalkan amalan wirid berikut ini Insya Allah orang yang selama ini Anda impikan akan segera mencari Anda dan cinta mati terhadap Anda Berikut bacaan amalannya yang pertama anda baca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak tiga kali Kemudian dilanjut dengan membaca istighfar azim Anda juga baca sebanyak tiga kali Lalu dilanjut dengan membaca syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad rasulullah anda juga baca sebanyak tiga kali lalu dilanjut dengan membaca salawat Nabi Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala ala Sayidina Muhammad anda juga baca sebanyak tiga kali kemudian anda lanjut dengan membaca la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim anda juga baca sebanyak tiga kali. Setelah itu anda bertawassulah. Yang pertama, Ri Ridoh Ilahita Allah satu kali. Yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak satu kali. Yang ketiga, Wukhususan Ilaruhi Wajasadi sebut nama target binti nama ayah target sebanyak satu kali. Yang keempat, waktu ilaruhi sohibul hajah, sebut nama anda dan nama ayah anda. Anda juga baca sebanyak satu kali. Setelah itu Anda lanjut membaca zikir atau wirid ya sebanyak 108 kali, ya latif sebanyak 129 kali anda kerjakan amalan tersebut setiap selesai mengerjakan solat hajat dua rakaat di malam hari selama 11 hari Insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang yang selama ini anda inginkan yang anda impikan dan anda cintai akan mencintai anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.